ini lambung ya rata. Wah, seragam. sekolah ini jadi Lu. Rok, ya lagi maling nanti, Baya, rock, ya, bareng. Oh, ya Allah, ya Allah. Kanca-kanca, dulur tutur. Ada Bolong sisan enggak ya ada yang menyapura tangi melek wih gak enak tuh omayi oh tak gila nih kau kepelanin gak sih itu kopi ngisih ngisih ngambil kopi kopinya ini kayak enak woi telek ya Aduh, <Susik> nih dayo teleka ngalih ngalih <sik> singene kehidupan. dilakoni? Keluarga ning omah. Wah, anak yuyu long mayan. Ketawanan kepiting. ya. oh iki. alhamdulillah. Lo klek sapa iki iso-iso ngisik. Oh, muto wae Rumahmu lho piye? Pelek iki mlejo aku bengok yang ngising. malah aku. Hey! hey. Loh, loh. Padri, ngapa aku ngising lapo sama ya mini mini aku tadi sini, sini. Uy, Eh iso mau. Nanti cujay. Nong pang enak e yang merantau orang luar kota biasa Melo Andre, eh kita numpang aku. Yo, aku tejo Agen aku Melo Andre perantau orang luar kota saiki saya ini bangkrut Bu, nah kampung lah kok aku ibarat gue iwak mau di isu renang, lek nge Wow, ya, Sarah, isi di sini untuk. oma bisa nangkali perasaan ya, weh, saya kita Kita naik botol, menang. Nenekku, suhu suka, dia suhu bau. Gua, anak saya yo, yo, yo. Hey, -mana, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Sampe Aku, ya? isuk, isuk. Ubah, ubah. aku oh, Tapi umak, aku nanti, minta, ini. Terakhir, ini, Kopi itu oma olehku gawe Terakhir iki Ya tai. ayo usah Kok Kepet iki. nempel sarung artis sok-sokan artis. Dibisa saya santai nih, Kang. aku. Enggak usah cawe, ayo mulai Bak kepet <tuk> eh, oh, eh, ayo Ayo Sopo, buset agak deh. Halo, lagi sopo. Isuk-isuk ngebel wong, hah? Kurir, hadiah, ya? hadiah apa? Kripah usus ah, mau soalnya temenan, temenan, sepeda, terorapan kok sore, yong kita kirim alamatnya pak yo. Ya, makasih pak yo. Ini, waalaikumsalam. Oh, usus. Aja. <gulisasi> oh, usus. usus. oleh hujan? mau. No, Berarti men. dikirim temen. Yo, sore, oh, sore. Yo, masuk ma, Ayo mulai. Eh rancawi. Yo yo kok Lah karena aku itu hilang HP itu, kamu bisa mengirim ya, oleh oleh apa? jadi oleh sepeda motor sepeda motor, kamu kok enak? ini kira-kira khusus, kalau oleh sepeda motor, gak lucu ya? tapi kamu apa nih? jadi petugasnya, bagian pengiriman itu tapi oleh teman-teman berarti? eh? oleh? kamu kok enak ya? oleh teman-teman yang tak terbatas Setau saya mutiawe ya, tekan borong keripik usus saya tuh. Binti usus apa oleh sepeda motor ya. nih? Lah, yo, enak eh. Ya. Makan jajan oleh sepeda lu. Ayo. Nah, Esauulan oleh sepeda loru. nih. Aduh. Hmm, enak maringising. Oh, puy tolblong. Jangan Wes ba, sopo gak Sore, Sore. Ya. kalau popokan kok. Ya. yo, yol, <tuh> <Golo iwa, tuh> e. e. ya. mesti makan ya, makan dah. Aku makan mau mau makan. saya Ya. Abis, tak kok ini GPS bener poga Pak Tommy. Jadi darah lurus nenek hmm, gedung ini, gedung tinggi apa ini pedali wis, apa ini? ini, ini apa ini? gak enak, bener sih ini beda lanjut nah, ya wis bro wis, coba ini Kurir, Pak. Pak, eh, kok kurir? Kalau oh, nah, saking PT, khusus Jaya mana oh, main kurir? Yuk, Pak, e, nah. lalu sepeda nih, Abang. Dan dia, dia nih, iki, Pak. sajane nih, Ibu. Kalo nggak Vixen, Pak, macam horor rubung pabrik, kobongan semento Iki. Iya, Bobo. Oh, iki ya. apa? Dari kayak tahan turun sama wangi <tuk> nih, gimana kok? kita hancur sikono jalan-jalan ani helm ya gak jaga dia Lugo, saya pegel aku ya? Sama ukulele, ini, kubra, raja, luguja, luguja. Oh, na, luguja, pernah luguja, pernah luguja, pernah luguja, pernah luguja, pernah luguja, pernah luguja, aja pantai dns banyak adem bosan nah, nah. bos tak cepat ini kok soda tapi kok banyak putera enak belas ini tak Sabar Duh iki iso Aku Ya wes, ndang. Heh. Objek beda macam-macam lho. Lih. Lha cah, cah. Wis salah gelar iki, aku. Oh, Beda khusus khusus beda Iko. Iko. Iya. Biru. Iya. Jire peda motor. Kita ngombe ngomong. kok biasa. motor kariku siji iya kita sepedanya Gancang iki sepeda sepeda ayo ayo ayo